All yeah. yeah. Di episode sebelumnya kita telah mengunjungi tempat yang paling populer di Semarang yaitu Simpang Lima, kemudian bangunan bersejarah dengan seribu jendela besar seperti pintu Lawang Sewu, serta tempat yang bersejarah pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, Masjid Kauman dengan alun-alunnya. Tidak ketinggalan juga sampoong bukti sejarah kedatangan Laksamana Cheng He. Menjelajah sampai ke Indonesia. Setelah itu, kita akan menjelajah Kota Lama Semarang yang memiliki bangunan yang artistik, peninggalan Belanda, serta beberapa kegiatan yang ada di sana, yaitu industri kreatif Kota Lama Semarang dan pasar loak Kota Lama Pasar Semarang. tahun sebelum bangsa Belanda datang ke Indonesia Semarang sudah berkembang sebagai sebuah kota daerah itu termasuk di dalam wilayah Kesultanan Mataram pembentukan Semarang sebagai suatu kota dirintis oleh Ki Ageng Pandanarang seorang putra Raja Makdua Pangerang Sabanglor atau Pati Unus pada tanggal 2 Mei 1547 bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal 12 Rabiul Awal tahun 954 Hijriah disahkan oleh Sultan Hadi Wijaya setelah berkonsultasi dengan Sunan Kalijaga tanggal 2 Mei kemudian diterapkan sebagai hari jadi kota Semarang sedangkan pendiri Kabupaten Semarang adalah anak Pati Unus yang bernama Made Pandan yang kemudian dikenal dengan sebutan Ki Pandan Aran Adapun waktu pengangkatannya sangat mungkin bersamaan dengan pengangkatan Pangeran Trenggono sebagai Raja Jemak III yaitu setelah meninggalnya Pati Unus Saat ini, Semarang sudah menjadi kota besar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan Air Polda Jateng Air ini. Kota Lama terletak di dekat area pelabuhan Kota Lama, Semarang. Apabila kita ke Kota Semarang dengan naik kereta, maka Kota Lama terletak hanya berseberangan dari stasiun Tawang Mangung, Semarang, tidak jauh dari stasiun tempat kita berhenti. Kota Lama berdiri pada akhir abad ke-17 setelah terjadi perjanjian antara Kerajaan Mataram, di bawah kekuasaan Amangkurat II dan Vereeniging van Oost Indische Company atau VOC pada tahun 1678 yang memberikan hak kepada VOC untuk menguasai wilayah pantai utara timur Jawa Semarang yang merupakan kota pelabuhan berbasis ekonomi perdagangan membuat VOC tertarik untuk menguasainya bersama dengan pelabuhan-pelabuhan lain di sepanjang pesisir utara Jawa pada abad ke-19 hingga 20, kota Semarang menjadi pusat perdagangan. Kota Lama Semarang dulunya sering disebut sebagai old start. Di sekitar kota Lama, terdapat jalan-jalan yang saat itu berfungsi untuk mempercepat jalur perhubungan antara ketiga pintu gerbang. Ini Sampai Dalamnya adik. udah Jadi semak udah, udah. udah. udah bukan gitu, Ada jatuh ke Kalau Jakarta Ada ya yang Oh Oh Itu ini mix, kita kasih tau Jadi kita bakal turmi tahu jajan jajah yang sini, hmm. Hata -hata. Mota -mota, Mota foto, Ini kotak-kotak kotak gelato Ini dari tadi Iya, sama hahaha iya deh papa, ikutin aja google iya kita jalan ke itu pasti ada ya harusnya tiba nyampe gak nyampe jam 15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 Sorry the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you, I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes so of you like I'm done Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats in the street You don't understand the thing of brings You don't ever want to give me wings You don't ever want to set me free Kota Lama di depan kantor pariwisata ada taman yang sengaja dibuat untuk para pengunjung duduk-duduk di bawah rindangnya pohon di area taman. Ada becak dan sepeda-sepeda zaman Belanda yang diperuntukkan untuk kita bisa berselfie selfie bila kita berada di sini. Tarifnya tidak ditentukan. Kita hanya memberi kepada pemilik becak dan sepeda kuno seikhlasnya yang ada dan menjaga di dekatnya Testan yang lajem disebut Gereja Belenduk, nama ini diberikan menurut pada bentuk ubahnya yang dalam bahasa Jawa disebut Belenduk atau Mengembung. Sampai sekarang, nama asli gereja ini tidak diketahui. Mula-mula, gereja itu dibangun pada tahun 1753 berbentuk rumah panggung Jawa dengan atap berarsitektur model Jawa. Kreatif Hub adalah upaya pengkap Semarang untuk terus melakukan berbagai upaya untuk mengangkat ekonomi masyarakat di kota Semarang. Bersinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pemerintah kota Semarang berupaya memberikan fasilitas kepada para pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya. Dan untuk mendorong geliat ekonomi kreatif di kota Semarang itu pun, sebuah kreatif hub disiapkan ditempatkan pada Galeri Industri Kreatif G.I.K dan Gedung Out The Trap yang keduanya berada di kawasan wilayah Lama, Semarang. Diharapkan, Semarang Kreatif Half juga mampu menjadi wajah jejaring dalam menghubungkan seluruh pelaku ekonomi kreatif di kota Semarang. Ada banyak hasil kerajinan dipajang dan diperjualbelikan di sini, mulai dari handicraft, baju, topi, sepatu dan hasil kerajinan lainnya dan semuanya berasal dari olah kreasi para penduduk kota Semarang kamu penggemar barang-barang antik kalian dapat berkunjung ke pasar ruak dan barang antik yang berada tepat di tengah-tengah kota lama semarang berderet-deret benda-benda jadul tertata rapi di etalase-etalase milik sekumpulan pedagang antikan pasar pelitikan asem kawak pelitikan uh, Dulu, orang menyebutnya seperti itu. Filosofinya karena biasa memilih sambil dodok, duduk barang-barang yang ditata kritik-kritik atau kecil-kecil, dan tentunya menyenangkan. Ada berbagai jenis barang kuno yang dijual di sana, mulai dari keramik, patung-patung, guci, artefak, furniture, reklame, pusaka, hingga batu candi relief. Bahkan koin dan gundu pun tersedia di sana. Itu baru secuilnya, karena masih banyak lagi macam-macam jenisnya: jumlahnya ratusan atau mungkin ribuan, bahkan mungkin tidak terhitung karena begitu banyaknya. Ada juga buku-buku kuno, komik-komik zaman dahulu, mesin ketik zaman Belanda, foto-foto artis zaman dahulu, dan patung-patung antik serta uang kuno. Hampir seluruh pedagang ataupun pencinta kolektor benda-benda kuno di Indonesia jika berburu dan berbelanja barang kuno, yang dituju salah satunya adalah pasar kritikan kota lama Semarang karena di sini barang-barang yang dijual sangat lengkap dan memiliki keunggulan tersendiri. Sobat Simtrip, setelah lelah mengeksplor kota lama Semarang, kita akan mengisi perut yang sudah keroncongan sehabis berjalan-jalan di sini, dan kami akan makan sate kambing khas kota Semarang. Dan setelah itu, kita akan mengunjungi desa batik di kota Semarang yang sudah sangat populer di karangan para pencinta batik di Indonesia. Oleh karena itu, ikuti ya kelanjutan Semarang di episode selanjutnya. Stay safe! sehat selalu dan jangan lupa bahagia ya teman-teman